Oke okay guys mesinnya sudah datang dan ini berat sekali tuh packagingnya pakai kayu mantap. Oke. Oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di ajau Tutorial. Kita sudah kangen banget sama teman-teman semua yang sudah setia nonton channel kita ya. Dan di video kali ini, ini agak sedikit berbeda ya Di video-video sebelumnya, kalau biasanya kan saya membuat tutorial cara menjahit Pernah sih dulu, pertama buat video ini tuh pernah buat unboxing mesin Tetapi mesinnya itu mesin besar Nah, mesinnya itu mesin Higgspeed, tetapi yang mau saya review sekarang ini, yang mau saya unboxing ini, sekarang mesinnya mesin kecil ya, mesin butterfly, dan ini tuh udah banyak banget kemarin yang request, katanya mas, tolong buatin tutorial cara menjahit bed cover, cara menjahit spray, dan cara menjahit yang lainnya ya, tetapi menggunakan mesin butterfly, atau mesin klasik ya, jaman, mesin yang zaman dahulu, nah, yang mesin klasik ya, bukan mesin Higgspeed yang besar seperti yang saya gunakan, dan di video kali ini saya menyempatkan diri, Ya, kemarin saya sudah beli mesinnya di salah satu marketplace, kalau nggak salah di Sofi ya. Untuk teman-teman semua nanti yang mau tahu harganya, yang mau beli mesin yang saya beli ini, yang saya review ini, bisa nanti order. Nanti link tokonya saya taruh ya di bawah deskripsi video. Meskipun saya nggak disuruh sama pemilik tokonya, Insyaallah nanti saya akan taruh ya. Oke, dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini ya, yang baru menemukan channel aja jangan lupa di support dulu ya. Yang pertama videonya di like ya, semoga kalian suka, semoga anda semuanya suka. Jangan lupa juga di komen ya, dan yang pasti di subscribe ya channel YouTube nya Oke langsung saja sekarang kita unboxing ya, dan ini paketnya kalau kita lihat untuk packing kayunya ini kokoh sekali ya, kenceng sekali dan kita akan lihat saya sudah siapkan alat cuman uh, apa di sini ada palu sama tang ya dan saya akan buka ya. Sebetulnya kemarin ini udah udah beberapa hari sih datangnya udah ada tiga hari apa empat hari gitu cuman uh, saya nggak sempat untuk unboxing dikarenakan kesibukan ya dan di disini sangat kuat sekali takunya oh. Oke okay. kita sudah buka ya dan nah seperti ini dalamnya dan ini nanti akan kita tunjukkan dapatnya apa aja ya untuk harga tersebut. Kalau nggak salah saya kemarin belinya ini kisaran 1.6 ya kalau nggak salah ya. Belum ongkir sih 1.6 belum ongkir sama ongkir kemarin karena kita dekat belinya dari kota Bekasi. salernya jadi kemarin kenanya 1.7 apa 1.65 kurang lebih seperti itu ya. Oke okay, dan ini. Ini kaki-kakinya. Wah ini besi berat banget. Op, ini kaki-kakinya kayaknya. Terus, dan ini bagian di bawah Masih ada Kita buka ini dulu Oke Dan ini unit mesinnya sih kayaknya ini pekegingnya gila ini keren banget ini mah mau ke luar negeri juga nggak enggak akan kenapa-kenapa agak licin sih berkeringat ah ini kayaknya unitnya ya nih mesinnya butterfly dan ini mesinnya mesin klasik ya seperti ini ini modelnya tapi nggak tahu di cip made innya keluaran terbaru tetapi modelnya aja yang klasik ya yang pasti cuman kalau modelnya kayaknya model yang baru bukan mesin klasik dulu. Oke dan ini masih satu lagi ya Oke dan ini satu lagi ya Yang ada di ka dalam kardus Dan ini Kayaknya berat Mbak A ah, bisa bantu enggak? Awas kenapa aku Udah sini Nah oke okay, ini satu ya ada satu kardus Dan ini packaging kayunya Ini berat banget ini kayunya um, Ini nih yang ganggu sekarang Kalau dulu abang Kalau Yayah lagi buat video abang dulu yang ganggu Sekarang deh bayi Oke okay. Kita unboxing ya De bayi Sini Oke okay. Ini yang kardus ini isinya apa aja ya Yang pasti nanti Untuk dapatnya apa aja debainya bang angkat dulu debainya sayang sini sini sini op awas awas bang ini sayang yuk tuh lihat lihat lihat ini dapatnya apa aja aduh dapatnya apa aja ya ini yang di dalam kardus ini hati hati ini kayaknya oke kayaknya ini mejanya ya mejanya Awas sayang, nanti itu mah udah gak ada isi, nanti udah gak bisa ini. Nah, oh, uh oh, awas sayang, awas abangnya. Oke, okay. ini dinamo ya. Di sini mungkin dinamonya nanti kita review ya, satu-satu dapatnya apa aja. Yang pasti, ini mejanya, wow. Dan ini sih, keren ya, mejanya finishingnya juga rapih banget. Ini untuk engsel mesinnya nanti ya. Dan ini bagian bawahnya. Nah, seperti ini ya. Tuh, jadi keren. Di sini pakai engsel. Dia untuk mejanya di sini pakai engsel seperti ini. Dan ini meja ya. Mejanya bisa dibuka seperti ini. Mungkin nanti kalau jahit bed cover ininya dibuka ya. Karena ini sangat mengganggu terlalu panjang kesananya. Tetapi ini kalau untuk jahit baju, jahit gamis gitu. Sangat nggak masalah ya kalau ada inian malah enak. Terus, untuk finishing. Mejanya sih bagus ini. Bagus ya, rapi. Terus, ke sini ada laci satu. Ada laci dua. Oh, oh. Ini apa ini? Mungkin pedal kali ya. Oh, mungkin. Oh, gunting-gunting. Oh, ini man di luar ya kemarin. Di luar beli. Ini mah. Oke. Ini yang ini. Ini kemarin tidak termasuk ya. Ini kemarin kita tambahan aja. Beli gunting, beli minyak. Sama sepul-sepul. Ini kemarin ada tambahan. Cuman tetap dari mesin ininya juga dapat ya item-itemnya kayak sepatu segala macam itu udah ada kayak ini lacinya ada dua terus mereknya hakatori Oke dan di sebelah sini ada laci juga ada laci satu kemudian ada laci dua di sini diisi ini untuk item-itemnya ini baut-bautnya untuk roda juga ya roda si kakinya mungkin biar Nanti enggak ini ya untuk roda-rodanya ini di kaki pokoknya nanti ikutin ya video cara pemasangan Dan ini tali untuk genjotan atau untuk apa sih namanya untuk mengayuh mengayuh ya Mengayuh itu pedalnya nah seperti ini juga nih udah ada terus baut-bautnya juga ini udah lengkap Ada per kecil juga ini fungsinya untuk apa saya juga nggak tahu nanti ya pokoknya ikutin videonya Ini juga nih ikutin nanti ya mungkin video kedua atau langsung nanti kita pasang ya Awas sayang Oke, itu aja ya, dapatnya. Masa Allah, Abang, jangan Abang meroboh. Masa Allah, Aira, sini-sini sayang. Aduh, aduh, aduh, aduh, ini nih, Putri, Putri, Putri, ini, aduh. Ini yang mengganggu sekarang. Waduh. Keren sekali sih, ini tampak depan nanti ya, kalau udah dikasih pihangnya. Atau udah dikasih kaki-kakinya, ini bagian depan ini agak sedikit Oh ini laci kirain saya ini goyang ini laci juga ya nanti bisa naruh barang apa di sini ya dan ini bisa ditutup nah tuh jadi ini laci untuk bisa naro sepul apa aja lah dan bisa ditutup ternyata banyak ininya. ini tampak depan dan ini tampak atas kalau tampak belakang ini seperti ini dan ini bagus sih bagus untuk meja mulai dari meja saya review rekomen ya rekomen bagus Tuh, bagus banget Oke nah seperti ini Oke saya jadi di bawah-bawah ini sama diganggu ini sama air akuin Oke dan di sini, ini ada tihang-tihangnya ya atau bagian kakinya untuk bagian kakinya ini untuk rodanya untuk roda bagian tali yang tadi ya. Oke, pemasangannya di tonton terus videonya bagaimana cara merakitnya. Ini untuk kayaknya ini kaki. Ini kaki ada dua ya, kiri kanan nih. Butterfly gini pokoknya cuman di sini kayak ada baret-baret dikit. Wajar lah, mungkin catnya gitu kan namanya cat. Catnya kan entah entah besi lama dicat ulang atau memang baru gitu. Yang pasti besinya juga Bersih sih, nggak ada masalah sih rekomensi bagus Nggak ada masalah sih, bagus ini Tuh, bagus kalaupun ada Ini nih, kayak sedikit-sedikit Gini catnya itu wajar, mungkin besi Ketemu besi-ketemu besi gitu kan Dan ini pedalnya Untuk mengayuhnya Sebetulnya saya belum pernah loh nyoba mesin ini, bisa nggak nanti ya Cara mengayuhnya, belum pernah Biasanya dari dulu belajar jahitnya itu pakai mesin Higgspeed terus, pakai mesin besar Nah seperti ini ini ya, item-itemnya dan sisanya ini kardus-kardus. Oke dan ini dinamo tadi ya, dinamonya kita buka aja. Sekalian review, isinya dapat apa aja. Jadi ini lengkap ya. Jadi nanti tinggal tinggal gas udah dapat apa aja, udah dapat semuanya gitu yang pasti ya dapat. Ini, ini udah ada pembelnya, udah ada baut-bautnya. Ini dinamonya Hakatori seperti meja mesinnya ya, Hakatori. Dan ini Dinamonya Nah seperti ini Ini untuk bagian konektor colokannya Abang sayang Oke ini dinamonya di Disini wattnya 220 voltase dan 100 watt ya 700 rvm Saving machine motor Jadi ya listriknya kecil ini Listriknya kecil Oke dan ini kabelnya Kabelnya sudah nyatu ya dengan si pedalnya dari bungkus rapih menggunakan plastik Nah ini sudah menyatu Jadi nanti si kabel ini Tinggal dicolokkan ke sini ya Cara pemasangannya Dan yang kabel ini dicolokin ke listrik Jadi ini pedalnya nih Jadi pedalnya kayak gini ya Ingat pedal gitar gitu Kayak ini apa sih namanya Kayak efek gitar Efek gitar kodok yang dulu Seperti ini Sampai keringetan Panas loh Aduh Oke dan ini Unitnya yang ditunggu-tunggu apa ini mesinnya ya mesin. mesin butterfly kita unboxing saja di sini dede bayi eh kita bongkar ya dapatnya apa aja moga, moga sebentar sayang awas kena gunting iya hmm. tuh oke ini dibuka dan ini ya top brand gitu oh toko ini juga menjual mesin portable ya menjual mesin portable menjual mesin besar juga jadi toko ini menjual mesin apa aja ada oke dan oh oh ini ditarik kayak sih oh langsung ditarik oke saya nggak tahu juga sih Op. nah isinya kita keluarkan. Ini apanya sih? Ini apanya? Ini ada apa sih? Oh, ini mungkin item yang dari mesin, beli mesin ini tuh dapatnya ini ya. Nih, ada buku manual ya, seperti biasa kitab-kitab manual. Di sini dapatnya kalau untuk pembelian mesin ini di samping sudah dapat satu perangkat, kaki sama mejanya, di mesinnya juga ada gunting satu, ada minyak, ada obeng dua Terus ada sepatu juga. Di sini ada 10 dikasih, satu dua tiga empat lima picis. Terus ini untuk apa ya? Saya juga nggak tahu deh. Lihat nanti aja deh. Terus dapat jarum ya. Jarum satu. Nah seperti ini. Ini itemnya. Yang didapatkan buku manualnya masukin aja. Kali aja penting nanti ya. Kalau kebingungan terus. Oke. Ini septik sekali. Nah. Ini unitnya atau si mesinnya tuh dan mesinnya sangat mulus sekali ya wajarlah namanya baru tuh nah di sini juga nih sudah dikasih ya bisa dilihat gak bunda di sini sudah dikasih apa sih namanya sepatu udah ada jarumnya di sini udah ada bahan yang sudah dijahit mungkin sebelum dikirim dites dulu apakah mesin ini bermasalah atau tidak di sini ya sudah ada Bekas menjahit atau di tester dulu ya sebelum dikirim Dan ini bagian belakangnya nih Untuk pengangkatan sepatunya Dan ini untuk penahanannya Oke dan ini untuk bagian nyepulnya Bagian nyepulnya gimana sih? Oh mungkin diginiin Oh iya iya iya ya Bagian nyepulnya Oh gitu Oh gitu Nah bagian nyepulnya Agak unik juga ya Oke ini bagian sampingnya Bagian rodanya ini Dan ini di disini untuk bagian tinggal kecepatannya ya Sepasi jahitannya 1, 2, 3 dan seterusnya Ya kalau ini untuk apa sih? Nggak tahu juga ya Ya seperti ini sih Mesinnya sih ya mungkin 5 kilo ada ini mesinnya Ya pokoknya seperti inilah ya Bagian belakangnya Kalau saya lihat sih Ini mesinnya baru ya Tuh bagian bawahnya Bisa dilihat ini Rangka besi bagian bawah Suku cadangnya semuanya Baru semua ini bukan Bukan servisan ya tetapi baru semua nih ada tulisan butterfly Ini bukan servisan tetapi langsung baru ya tuh Jadi langsung baru Semuanya dan Ini ada logo butterfly juga oke Nah seperti ini ya hasilnya Yang sudah kita review tadi Yang sudah kita tunjukkan Untuk pembelian mesin klasik yang butterfly Seperti ini ya item-itemnya Yang kita dapatkan itu yang pasti Huh, worth it sih kalau kata saya ini bagus sih rekomensi dengan harga 1.600.000 ini tuh 2 in 1 ya bukan 2 in 1 ya 2 in 1 jadi nanti bisa manual digenjot bisa juga menggunakan dinamo ya jadi juta 1.600.000 itu udah bisa menggunakan dinamo dan juga bisa menggunakan manual ya pokoknya nanti fungsinya akan kita rakit nanti ya dan kita akan coba untuk jahit spray jahit dead cover dan lain-lain ya karena banyak banget yang request katanya mas tolong buatkan Tutorial cara menjahit cover Menggunakan mesin butterfly hitam yang seperti ini Dan di kali ini kita Menyebabkan diri untuk unboxing dulu ya Mesinnya seperti ini Ngomong apa kamu dede bayi Dan Semoga video kali ini bermanfaat Jangan lupa di support channelnya ya Di subscribe channelnya Di like, di komen, di share Dan see you next video Dan bye-bye Bye-bye bye-bye Bye-bye Bye-bye Halo ke sana ke kamera, bye dadah. Jangan lupa di-subscribe ya. Thank you.